Si Paulus jujurnya dari mana Eh Kamu tahu Yesus mengajarkan Hukum wajib sunat Di usia 8 hari Sementara si Paulus mengatakan Yang mengajarkan hukum sunat Adalah anjing Si Paulus jujurnya dari mana? Eh, kamu tahu Yesus mengajarkan hukum wajib sunat di usia delapan hari. Sementara si Paulus mengatakan yang mengajarkan hukum sunat adalah anjing. Eh, yang mengajarkan hukum sunat itu adalah anjing. Itu kata si Paulus. Yang kedua, eh, lihatlah bagaimana cara si Paulus merusak ajaran-ajaran Yesus. Trinitas salah satunya, atau uh, Trinitarian adalah satu-satunya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitarian. Eh? Terus, bacaan-bacaan sesat begini yang dibaca <laughs> ini kan pandangan orang dari kalian untuk kalian kepada kalian untuk ke uh, untuk menyeneng-nyenengin kuping kalian ya ampun tahu Paulus itu siapa juga enggak ya ampun pandangan yang sama dikemukakan oleh Ahmad Dedek nah ini dia kan? <gifat> tahu nggak tahu nggak bu sedangkan pa, uh, sedangkan Nabi Ibu aja nggak ribut-ribut soal Paulus Rab uh, apa, enggak ribut-ribut yang bilang ter teriak Paulus itu pada masa Ahmad Dedek itu masih hidup waktu dia lagi debat Tempat itu yang gurunya Zakir Naik. Zakir Naik itu ada eh, Ahmad Dadah. Itulah yang teriak-teriak. Paulus, Paulus, nyalain-nyalain Paulus. Sedangkan eh, Nabi aja tetapi tahu itu Paulus. Kalian mendahului Nabi mu. Allah, Allah, padahal yang diomongin itu apa, Bu? Ibu nalar ke ada ke otaknya sedikit Bu nggak lemot gitu Bu ngapain Paulus ngaku berdosa kalau dia harus mati Bu dipenggal kepalanya Bu menyatakan Yesus Tuhan ngapain Ibu bilang Paulus lah yang menyatakan Yesus Tuhan sedangkan dia mengikuti teman-temannya murid-muridnya berbicara yang sama hampir semua pada mati kena potong lehernya Bu bilang Yesus Tuhan itu Bu aduh amat Dan lu percaya ini kan aduh ini kan artikelnya kalian dari kalian untuk kalian untuk menyenang-nyenangkanku Kuping kalian, oh tidak ada Lebih nih kegunaannya, cuma artikel Dari kalian untuk kalian Pakarnya kalian untuk nyenang-nyenangin Kuping kalian supaya pada Rombongan masuk neraka Ibu Uti Bisa nggak sih suaranya Agak pelan gitu lho, Bu Yesus mengajarkan hukum wajib sunat 8 hari. Ibu, aduh, Yesus bilang, "Tahu enggak, Bu? Orang di sunat itu cuma karena tata cara ya, Abraham, ibu-ibu itu cuma tata cara, Bu. Adat istiadat ibu sunat itu, Ibu, aduh, enggak tahu dia sunat itu." Kata Yesus, "Itu cuma tahu enggak, cuma tata." cara adat istiadat orang Yahudi itu bukan yang membuat mereka selamat masuk surga. nggak ada orang yang nggak sunat itu nggak masuk surga. bo sunat itu bukan penentu untuk masuk surga dan Yesus tidak mengajarkan sunat. Paulus mengajarkan kasih yang diberitakan oleh Yesus. tahu nggak pengajaran Paulus itu pengajaran Yesus. Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia. nah itu yang diajarkan Yesus bilang, aku datang untuk Memisahkan, apa tuh Yesus bilang uh, uh, Percayalah kepadaku, percayalah Kepada Allah, aku akan menyediakan tempat Jadi Bu, Paulus itu Memberitakan semua perkataan Perkataan Yesus, sama persis Dengan, dengan apa, sama persis Dengan Rasul Yohanes Ibu, sama persis Ibu Dan kitab-kitabnya itu Yang di Alkitab itu kan nasihat nasehat Ibu, itu bukan kitab Injil, aduh, ngerti kayak dikit, mau kayak diajarin, mau ke dikasih tahu kamu tuh sesat nggak tahu apa-apa tentang iman kami kamu tuh dong nggak tahu nggak tahu apa-apa ya ilahuloh ya ilahuloh so tahunya minta ampun so tahu ya ampun apa hubungannya Paulus dengan yang kamu bilang penyesat, oh tidak ada saya nih saya nih saya kasih tahu ibu dari awal saya ngomong ini tak pun ayat Paulus saya kutip itu artinya apa? Saya tidak membawa atau mendasarkan pengajaran yang saya dilaporkan ke ibu itu dengan dar ajaran dari Paulus, oke? Okay? Mana coba ayat-ayat yang saya kutip itu berasal dari ayat-ayatnya Paulus, berasal dari tulisan Paulus. Kagak ada yang gua tulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, empat Injil itu bu. Saya nggak pernah bawa-bawa uh, Paulus. Nah sekarang ngapain mengkambing hitamkan Paulus? Ngapain apa hubungannya bu? Ngapain? sorry Bu, aduh, ini saya jawab satu-satu nih ya, saya jawab satu-satu nih pernyataan Ibu yang satu ini, kepanjangan banyak pertanyaannya, aduh Yesus tidak mengajarkan mana ayatnya Yesus mengajarkan harus bersunat 8 hari, mana Bu, sedangkan Yesus mengatakan sunat itu sunat itu satu lah yang saya sangkal ya, Yesus mengajarkan bahwa sunat itu adalah hanya tata cara ibadat orang Yunani apa oh, oh, Yahudi, oke okay? Sunat itu hanyalah acara Tata cara orang Yahudi Sekali lagi Sunat itu hanyalah uh, uh, Peraturan Adat istiadat orang Yahudi Musa menetapkan Supaya kamu nih Yohanes 7 ayat 22 Dengan begini uh, dalil ibu hancur ya Yohanes 7 ayat 22 Nih baca nih Enak aja Paulus Lagi yang disalah-salahin 22 ya dengan begini gugur ya Bu. Awas ya, jangan ngelak. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Oke, Musa yang suruh. Oke, ini perkataan Yesus ya, jangan salah, jangan salah. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa oke, okay? Tetapi dari nenek moyang kita Dan kamu menyunat orang pada hari sabat kan? Sunat itu berasal dari nenek moyang Mana Yesus bilang harus bersunat Tidak, tidak Yesus malah membatalkan sunat itu Dia dia uh, melakukan mujizat di hari sabat Tandanya dia membatalkan hukum uh, pernyataan ibu itu kamu ini hidup kamu ini dipenuhin dengan setan. Setan sudah menutup kamu, mata kamu. Setan sudah menutup telinga kamu di atas. Lukas 2 ayat 21 ya. Kemudian kejadian kejadian kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 14 itu sudah aku tuliskan di sana. Baca eh Jangan pura-pura nggak baca. Kau nyatakan Yesus, nggak ada dalilnya, Yesus memerintahkan untuk bersunat. Laki lu yang gak disunat tuh, penyakitan laki lu karena gak disunat. Aduh, ketawa deh, ibu itu luka. Lukas 2 ayat 21 itu kan Yesus yang disunat, Bu. Itu bukan keharusan yang tuh Yesus tetapkan. Mana ibu bilang Yesus harus orang harus disunat? Itu kan karena Yesus masih bayi. Lah yang pergi nyunatin dia itu kan orang tuanya, Bu. Yesus kan belum sempat bilang, dia masih kecil, masih bayi. Kenapa orang tuanya menyunatkan dia? Seperti yang Yesus bilang, mengikuti adat Istiadat orang Yahudi. Nih dan ketika genap delapan hari dari dan ia harus disunat ia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke, okay. itu kan dia disunat karena orang tuanya yang pergi nyunatin bu sekali lagi mami papinya yang pergi nyunatin bu sekali lagi bunda ayah bundanya bu yang pergi nyunatin bukan perkataan Yesus orang harus disunat oh salah salah bukan perkataan Yesus yang harus disunat Sunat. Lukas juga bukan mengatakan seperti itu Bu karena Bu karena Adat istiadat diharuskan itu karena adat istiadat diharuskan itu adalah adat istiadat, oke okay, bu? Adat istiadat bangsa Yahudi, tetapi Yesus sendiri menyatakan bahwa sunat itu cuma ngikutin adat istiadat orang Yahudi dan Yesus melanggar, <guruh> sampai batuk deh. Dan Yesus melanggar bu, melanggar hukum sunat itu Yesus melanggar, oke? Okay? Sekali lagi Yesus melanggar itu kenapa? Karena itu cuma adat istiadat orang Yahudi Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat itu dia melanggar hukum Taurat, hukum Taurat itu tidak boleh melak melakukan yang gitu-gitu di hari sabat Yesus melanggar hukum hukum sunat itu, kenapa? karena Yesus bilang itu hanyalah adat istiadat orang Yahudi, oke okay? eh, ibu nggak jelas terusin kamu bacanya, Hah? kejadian 17 tuh, kejadian 17 ayat 10 Sampai dengan 14, baca. Ya kalau Yesus disunat, kalau kamu misalkan mengikuti ajaran Yesus, kenapa? Kalian gak disunat. Ya umat Kristen gak disunat. Laki lu gak disunat, penyakitan makanya. Eh? Makanya kalian itu banyak yang kena penyakit kotor, karena kalian tidak bersunat. Bersunat itu untuk membersihkan. Untuk membersihkan alat-alat eh, kelamin laki-laki itu ya makanya laki-laki di kafir itu banyak yang penyakitan karena kotor, hmm? terus kamu jangan cuma baca Lukas, Lukas memang di sana di yang mengatakan Yesus disunat, artinya itu adalah Yesus mencontohkan bahwa dirinya disunat, satu itu, ya kalian mengikuti tidak? Justru yang mengikuti adalah umat Islam itu yang, yeah, dia mulutnya bawa sampah, bolehnya memaksakan kehendak, itu namanya memaksakan kehendak pikiranmu sendiri. Kamu tidak memak kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu sendiri, Budini. Kamu jangan bilang saya goblok lah, saya bicara Firman Tuhan, ibu, saya bicara berdalil, saya ikut aturan Firman Tuhan, saya ikut kata Alkitab, saya ikut dalil-dalil yang tertulis dalam Alkitab. Oh my god, tidak, jangan memaksakan akan kehendak bilang saya saya kami mencuri, oh tidak Bu kita menyatakan Yesus itu Tuhan Yesus memang diutuskan, dibilang sudah diberkali-kali, Yesus memang diutus untuk bangsa Israel, untuk menjalankan tugas pengar, pe, penebusan dosanya, tetapi setelah penebusan dosa itu berlangsung Yesus mengatakan darah darah yang tercurah itu adalah untuk dunia eh sorry, justru Yesus yang mengatakan, pergilah aku datang ke dalam dunia, Yesus mengatakan begitu, itu ada itu yang ibu nggak tahu Kok masih memaksakan kehendaknya bu Kehendak ibu jangan dipaksakan ke orang Alkitab tidak mengatakan begitu Ibu bikin aja ajaran sendiri Bikin ajaran sendiri Gih. Bikin ajaran sendiri Jangan ambil dari Alkitab Alkitab tidak mengatakan seperti itu Yesus itu disunat karena orang tuanya yang nyunatin. Tetapi perkataan Yesus Yesus tidak bilang kalau orang harus disunat untuk selamat Oh tidak Yesus justru melanggar konteks ayat itu Ketika Yesus bilang itu uh, sunat itu adalah adat Istiadat Yahudi Yesus melanggar hukum itu bu. Oh maaf, Uti, nenek peha, nenek pekok, baca di kejadian 17 ayat 10 sampai dua uh, uh, sampai empat Baca terutama di bagian akhirnya, di sana dikatakan dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang dikerat kulit katanya. Maka orang itu harus dilenyapkan dari, di, e, dari antara orang-orang sebangsa yang jadi kamu mesti ditendang ya, ya. Keluarga kamu, laki kamu, anak-anak laki-laki kamu ya Semua yang jenisnya laki-laki kalau nggak disunat ten, dit, harus ditendang, tahu enggak? Harus dilenyapkan Ibu, tak kasih tahu ya, Bu. Sunat itu adalah merupakan nih kejadian 17 nih tak cerita lagi ya, Bu. Ini kan Ibu nggak tahu nih, tak ceritain ya. Tak ceritain, Bu. Tak kasih tahu, tak kasih tahu, Bu. Aduh, Ibu sok tahu banget memalukan, Bu, cara sok tahunya Ibu ini. Bu, kejadian 17 itu, Bu. Nih, judulnya aja sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, itu kan. Judulnya aja sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Oke, okay, sekali lagi Ibu Dini yang sok pinter Bu, ini yang kejadian 17 itu Ibu tahu nggak konteksnya, Bu? Tak tanya dulu deh, Bu tak tanya dulu, Bu Jawab dulu deh, Bu Tahu nggak, Bu, ini konteksnya apa? Perjanjian itu sunat itu untuk apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Jawab dulu deh Tungguin deh, Bu Jawab nggak, Bu? Oh nggak ibu itu untuk apa bu sunat di situ bu ini perjanjian lama kejadian itu nih di dalam kitab kejadian ini ini ini perjanjian lama ya bu sekali lagi ini perjanjian lama sebelum masehi hmm. itu sunat itu judulnya nih judulnya aja judulnya nih ya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Allah dengan Abraham ibu Perjanjian Allah dengan Abraham Allah Elohim ya bukan Allah SWT ya Elohim menetapkan perjanjian dengan Abraham Bahwa Dia akan memberkati Abraham Anak cucu Abraham Akan bertambah banyak Nah tanda perjanjiannya itu kalau orang kan Kalau tanda perjanjian itu kan pakai cap jempol gitu kan Tanda perjanjian itu kalau sekarang ini pakai cap jempol Pakai cap jari, pakai cap perusahaan Nah itu tanda perjanjian tapi zaman dulu itu tanda perjanjiannya ya disunat Ibu, sekali lagi, T -t -t -t zaman dulu itu tanda perjanjian itu disunat Ibu, nah kalau disunat itu artinya tanda perjanjian, nah Ibu tahu nggak ini perjanjian Elohim dengan Abraham, tetapi tahu nggak Bu, sekali lagi saya bilang, tetapi tahu nggak Bu, sekali lagi saya bilang, ini di, di, di, di, di, ditetapkan supaya mereka patuh. Kepada perjanjian dengan Abraham itu patuh kepada perjanjian Abraham itu. Tetapi tahu nggak, Bu? Perjanjian itu kan sudah dilanggar, Ibu. Sekali lagi, perjanjian itu kan sudah dilanggar, Ibu. Nah, kalau dilanggar itu yang yang dulu-dulu itu semua isi-isi perjanjian itu tidak berlaku lagi. Oke? Okay? Kamu tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Nggak pernah sekolah minggu kan? Ya pasti nggak tahu uti itu dalil ya dalil itu nggak usah kamu rekayasa jadi cerita ya nggak usah kamu rekayasa jadi cerita kamu di sini bukan siapa siapa kamu di sini hanya manusia dungu yang berani melawan dalil yang ada dalam Alkitab kamu jadi stop kamu melakukan manipulasi tentang ayat dalil itu kontekstual ibu mana bisa ibu mau ambil yang itu doang aduh ayat yang ada dalam kitab kamu sendiri kamu bukan siapa siapa buat aku kamu hanya manusia dungu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 Bu, tak kasih tahu ya Sunat itu adalah perjanjian dengan Abraham Dengan bangsa Israel Keturunan Abraham Tetapi Bu, kronos, kronologisnya Perjanjian itu sudah diingkari oleh bangsa Israel Itu ada pada masa uh, Nabi Yesaya Pada masa Yeremia Pada masa Ezra Kitab Ezra, Nehemia Nahum, Habakub Itu itu sebelum itu Bu Mereka sudah menghianati di zaman Yeskiel Nah itu, di masa Nabi Yeskiel Bu Di masa Nabi Yeskiel itu Tuhan sudah sangat murka Bu. Mereka digambarkan sebagai orang Israel itu digambarkan bagaikan orang yang berzinah. Makanya disitu banyak kata-kata yang Ibu bilang cabul-cabul itu artinya lambang perzinahan bangsa Israel itu dengan uh, dengan Tuhan, perjanjiannya dengan Tuhan ya. Perjanjian Abraham ini sudah dilanggar Bu. Akhirnya apa Bu? Perjanjian itu dibatalkan termasuk dengan sunat-sunatnya. Tahu nggak? Oke. Okay termasuk dengan sunat-sunatnya. Oke, okay? tahu nggak Ibu? Itu masuk tidak perlu tanya kepada manusia dungu macam kamu yang selalu berkontak konteks ya. Aku katakan berkali-kali Alkitab itu adalah buku yang sangat mudah dibaca karena tidak perlu penterjemahan lagi. Itu sudah sangat jelas, tidak perlu penafsiran lagi karena itu sudah sangat jelas, ya. Di sana dikatakan sunat itu adalah wajib Sunat itu adalah wajib. Terus kamu mau berdari apa lagi dengan wajibnya sunat ini? Yesus juga. Dia seorang bayi laki laki di sunat. Eh? Kalau kalian nampak ikuti Yesus, kenapa tidak diikuti ajarannya? Kenapa tidak diikuti apa yang dia lakukan? Kenapa tidak diikuti apa yang terjadi dengan dia? Nah sekarang kamu ya. Kamu mau mengatakan kalau dalil dalam Alkitabmu itu berbicara lagi masalah konteksnya. Konteksnya. Wah, aku dengar kamu tuh kalau mengatakan konteks Dalil itu sudah sangat kuat eh? Dalil itu sudah sangat kuat Bu, karena inilah kenyataan Alkitab itu kontekstual Harus saya bicara yang benar Saya berkata yang benar Ibu memakai ayat perjanjian lama Ayat perjanjian lama itu konteksnya itu sunat Itu perjanjian untuk Abraham nggak ada lagi sangkut pautnya dengan sekarang Oke, okay? tidak ada lagi Sangkut pautnya dengan sekarang Itu bukan merupakan ketetapan yang harus Dipakai atau ditetapkan lagi untuk sekarang Hukum Taurat juga tidak Menunjukkan bahwa uh, harus uh, uh, Disunat, tidak ada lagi bu tidak ada lagi Bu dan Paulus tidak melanggar hukum itu karena Yesuslah yang mengajarkan Yesuslah yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu cuma adat istiadat Yahudi. Oke, cuma adat istiadat Yahudi dan Yesus yang di yang disunat itu karena orang tuanya mengikuti adat istiadat Yahudi, itu saja. Yesus disunat karena orang tuanya pergi menyunatkan dia karena mengikuti adat istiadat Yahudi. Tetapi perkataan Yesus sendiri sunat itu kalau mau ikut ya boleh, kalau enggak ya enggak. Gitu aja. Bukan Ketetapan untuk selamat Itu aja Anggap lagi ngeruki dia Banyak setannya <laughs> <laughs> Ada setan kata yang benar dari mana Ya gonggongan kamu Dari kemarin dari pertama gonggongan kamu Semuanya itu adalah melawan isi alkitab kamu Kontekstual-kontekstual Sudah jelas omongan kamu itu semua itu Sudah melabrak Isi Alkitab kamu sendiri Sudah melawan isi Alkitab kamu sendiri Sekarang sudah jelas Oke ambil sekarang Lukas 2 ayat 2 Itu Yesus itu sudah, sudah jelas Yesus disunat ya Kalian pengikutnya kenapa tidak mengikuti Apa yang Yesus lakukan Eh bu, sunat tidak membawa kepada keselamatan, gak peduli tuh laki-laki ibu tuh pada sunat, gak selamat karena itu bu. Bu, yang ya, yang yang kejadian 17 ya itu, ibu yang gak baca kan, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan Abraham bu, perjanjian Allah dengan Abraham itu sekarang sudah batal, tahu gak bu? Sekali lagi, perjanjian Allah dengan Abraham itu sudah batal sekali lagi bu perjanjian Allah dengan uh, perjanjian Elohim dengan Abraham itu sudah batal kenapa bu batal ibu baca itu di kitab Ezra di kitab Nahemia di kitab Yeremia baca kalau perlu ibu baca itu di kitab Yeheskiel kenapa bu kenapa dibatalkan karena bangsa Israel itu telah membelakangi Tuhan berjinah rohani nah, sekali lagi berjinah rohani berjinah rohani itu yang katanya buah dadanya dipegang-pegang itulah memberjinah rohani mereka telah Nyembah Allah Allah yang lain Allah Allah huruf kecil tahu nggak Allah Allah huruf kecil Allah Allah yang lain di luar Elohim lalu perjanjian itu sudah batal sekali lagi perjanjian untuk sunat sunatan itu sudah batal bu sudah dibatalkan oleh Elohim sendiri ngerti nggak tahu nggak nggak tahu kan kamu belajar sekolah minggu aja nggak pernah kan nggak tahu kan nggak ngerti kan tetapi setelah itu Allah membuat perjanjian yang baru sekali lagi Allah membuat perjanjian yang baru perjanjian yang baru apa bu? Nggak ada hukum sunatnya di situ Sekali lagi Nggak ada hukum sunatnya di situ Jadi kalau orang Yahudi mau bersunat Itu cuma ikut adat istiadat orang Yahudi Karena sudah terbiasa Bu mereka disunat Sekali lagi Karena sudah biasa mereka disunat Itu cuma adat istiadat Oke okay? Nah terus kalau si Yesus disunat Itu tujuannya untuk apa Si Yesus Tuhan kamu itu ya, disunat tujuannya buat apa Blown kamu sunat itu itu untuk kebersihan itu untuk kebersihan buat kesehatan itu tujuannya tujuan kalau dilihat secara medis disunat itu ya disunat ujungnya itu untuk kesehatan tuh untuk kesehatan kelamin laki-laki ya kalau keturunan kamu laki kamu bapak kamu semuanya itu tidak disunat artinya kalian itu keturunan berpenyakit tau nggak kalian itu turunan kotor ada najisnya tuh ujung najisnya tidak dibuang. Ya, kalian itu turunan najis berarti kalau tidak bersunat. karena di ujung, tuh di ujung ya, di ujung gue jadi ngomong alat kelamin. Di ujung alat kelamin laki-laki, itu di sana ada najis yang harus dibuang. Oke ya Bu, clear ya dalil ibu yang menyalah-nyalahi Paulus yang bilang Paulus meniadakan hukum sunat karena tidak mengikuti ajaran Yesus clear ibu itu, itu enggak ada ibu enggak ada enggak ada dasarnya enggak berdalil ngawur tidak tahu masalahnya oke okay? Yesus Yesus sendirilah yang mengajarkan tidak perlu bersunat oke okay? dan Paulus ngikut kata Yesus Yesus cuma bilang sunat itu adalah adat istiadat Yahudi walaupun Yesus disunat itu kan orang tuanya yang mengikuti adat istiadat Yahudi perkataan perintah Yesus satu sunat itu hanyalah adat istiadat orang Yahudi oke okay? Paulus tidak layak Ibu salahkan dalam hal ini karena Paulus mengikuti kata Yesus oke okay? saya mau pergi saya malas menghadapi orang ngeyelologi kayak Ibu bye bye, bye.